Hello everyone, welcome back on My Swatch channel, still with me Theo, yeah it's me Theo Masih di tema Asli Palsu Kali ini aku akan membahas uh, brand, ya yeah, yang kalian suka lah Yang aku bilang kemarin ada tua, muda, cowok, cewek, semuanya suka ini lagi oke tipe apa yang akan aku bahas langsung aja ya mungkin kalau kalian ini udah lihat bahasan yang lalu kalian udah tau lah mana ini yang asli dan mana yang palsu mau di switch-switch kayak gimana juga uh, pasti udah ketahuan lah gak ada yang namanya yang sampai saat ini ya Inkonsisten kayak gini nih. Ini di dalamnya baby G apa jisok Kayaknya nggak konsisten banget. Oke langsung aja ya. Seperti biasa dari yang ini dulu. Cung. Oke. Nah ini adalah salah satu yang bentuknya mungkin kalau beberapa kalian yang udah punya uh, tahu ya ini Salah satu dari Master Series Yang disebut dengan Mud Master Kalau mau dilihat dari modelnya ini sih kayak tipe yang GG 1000 Series ya ini karena hijau mungkin lebih mirip kayak yang GG1000 1A3 DR atau 1A3 lagi-lagi dari sini udah kelihatan biasanya langsung ya aku bahas dari segi fisiknya dulu Mudmaster GG1000 itu dikondisikan memang untuk kegiatan outdoor dan berlumpur jadi udah dipastikan cangkangnya akan lebih solid dan lebih strong tapi berbeda dengan yang ini, ringan banget dari beratnya aja udah berasa, dan dari segi strapnya ini juga lembut, padahal yang asli karena diperuntukkan buat outdoor dan ekstrim, pastinya lebih kuat dan sedikit lebih kaku. Tapi ini buset, apa ini letoy begini, dan untuk warnanya warnanya lebih kelihatan tajam ya kalau warnanya jujur aja ini gua akuin warnanya keren sih hijaunya pekat banget deh tapi terus ini ada macem-macem kayak gini nih justru kelihatan lebay sih sebenarnya twin sensor tapi ini sama sekali enggak ada keterangan twin sensor apaan ya mana sensornya dan setahu ku twin sensor untuk tipe ini adalah kompas sama temperatur dan lagi-lagi dari font modulnya aja udah beda lebay banget dan sekali lagi nggak friendly user gelap gua aja nggak bisa baca walaupun ini udah di bawah lampu ya ini entah ini di menu utama apa bukan nih kayaknya menu utama sih hmm hmm hmm ya Terus aja suara bipnya sama, nggak ada penanda di gue bakal balik ke menu utama. Terus ini tombol adjustnya, ini tombol adjustnya malah jadi lampu, saudara-saudara. Oke. Terus biasanya. hmm ini apa ini di sini? crown buset dah crown buat setting analognya oke okay. padahal seharusnya tipe ini lagi-lagi cukup ditekan tombol adjust aja nanti setelah di setting digitalnya analognya akan langsung mengikuti dan ini seharusnya bukan digital deh kalau yang aslinya. Ini nggak ada di sini. Oke, apa aja perbedaannya? Ini sekilasnya ya. Engrave-nya, backcase-nya lebih mengkilat. Oke. Langsung aja aku unboxing yang. Nah, ini dia. Kalian pasti udah tahu kan kalau boxnya seperti ini. Dan seperti ini. Mau sepenyok apapun tetap pasti kalian udah tahu. <lacht> Langsung aja aku buka ya. Ya, tin can di sini. Sekali lagi aku jelasin ya, bukan berarti kalau kalian menemukan Jisok yang kebetulan pada tipe tersebut enggak terdapat tin can berarti palsu bukan karena memang ada beberapa tipe yang kemasan defaultnya bukan tin can karena G-Shock itu banyak banget macamnya jadi ada yang uh, memang kemasannya berbentuknya carding atau karton ya langsung aja unboxing, manual tag pada region tertentu, kadang tag juga tidak disertakan, ya. Tapi ini kita bahas masalah fisik supaya kalian lebih tahu, karena kalau untuk tag kemasan segala macam itu memang salah satu ciri khas, tapi bukan penentu asli atau palsu. Di sini aku ajak kalian supaya bisa lebih memahami g di luar itu, sedikit memahami nah ini dia buat kalian yang udah punya tipe ini dari sekilas aja set set, set, set. pasti udah tahu kan mana yang asli mana yang palsu oke okay. kalau tadi sekilas aku udah bahas yang ini sekarang aku bahas yang ini sedikitnya supaya kalian tahu bedanya seperti yang kita ketahui ini adalah Math Master. Termasuk salah satu master series, ya. Dari sini, dari segi fisik dulu, udah ketahuan dia terbuat dari resin, sih, lebih solid, lebih solid tapi tetap nyaman digunakan. Dan engrave di sininya juga lebih rapih, ya, matresis sama water. Uh, 20 bar nya ini berwarna kuning, kalau yang palsu berwarna putih dan dia punya kayak semacam apa ya template buat penulisan ini padahal yang asli nggak ada ini terlihat lebih tipis terasa lebih tipis juga ya berasa beda sama yang ini lebih tebel dan kaku karena dikondisikan memang buat kondisi ekstrim outdoor ya terutama di lumpur-lumpur Nah di sini tulisan twin sensor yang palsu lebih terlihat tajam. Sedangkan di disini lebih uh, terlihat agak soft ya. Warna hijaunya yang di disini juga lebih matte, lebih doff. Beda sama ini yang sedikit glossy dan lebih terang. Holdernya juga walaupun ini berbentuk uh, berbahan resin tapi dia ada engrave G-Shock dan berwarna hitam. Beda sama ini. Bukan resin, tapi polosan aja sih, dan warnanya sama hijaunya ya. Bakalnya juga terdapat perbedaan di sini. Yang palsu justru punya engrave G-Shock, tapi ini stainless steel-nya tipis banget. Kalau yang asli, untuk tipe ini dia nggak terdapat engrave G-Shock, tipenya. Dari holdnya juga beda, ya. Tuh, dari lebar strapnya juga, ujungnya juga beda. Dan untuk tipe ini, yang asli, dia pada digitalnya menggunakan positif display atau yang terang, ya. Biasanya, kalau gelap tuh disebutnya negatif display. Dan untuk ini adalah penunjuk mode. Jadi kalau kalian lagi pindah-pindah eh, mode ke stopwatch atau ke timer, mana dia selalu berpindah jarumnya. Nih bisa diperhatiin di sini. Sih? Dia berubah. Sih? Dengarkan bipnya beda karena itu penanda balik lagi ke menu utama. Coba kita dengerin sekali lagi ya. sama sama sih itu adalah salah satu penanda kalau bipnya beda suaranya dia artinya udah balik ke menu hour time atau ke menu utamanya ya dan untuk men-setting ini semuanya terletak pada tombol adjust di kiri karena kiri atas ini kalau ini tadi settingnya hanya simple menarik crown di sini untuk setting uh, jarumnya, kalau ini semuanya tekan dan tahan tombol adjust. Nah, begitu aku rubah waktunya. Tekan tombol lagi. Nah, dia langsung auto setting. Nah, ini dia. Dan di sini terdapat tulisan twin sensor sama seperti yang ini, cuman bedanya di sini sensornya adalah kompas dan tombol yang untuk di sini ini jadi tombol crown buat setting waktu. Kalau ini benar-benar tombol untuk kampas. Suatu so, aku pencet ya tombol kompasnya, sih. Dia akan mencari posisi. Ini benar-benar sensornya bekerja karena dia sebagai kompas. Dan sensor yang lain di sini adalah temperatur. Dia bisa mendeteksi suhu ruang ya. Bedanya ini lebih plastiki, lebih ringan kopong ya kalau orang bilang kayak nggak ada bobotnya sama sekali kalau ini lebih solid jadi emang bener-bener berasa kalau ini emang buat uh, kondisi ekstrim backcase nya juga nih terlihat banget ya yang asli dan yang palsu terlihat yang asli lebih lebar, grave-nya lebih doff brush, tapi rapih, sedangkan yang ini lebih polish dan nggak rapih sama sekali. Dan waktu aku posisi ini, buat membuka strapnya ini, yang ini lebih susah, lebih kaku, Uh, rasanya pengen balik lagi gitu. jadi... dan salah satunya lagi ya sewaktu ditekan tombol HD A, C, D secara bersamaan si digitalnya terlihat ya langsung muncul semua ini salah satu yang belum dimiliki oleh modul-modul pemalsu G-Shock. Modul seperti ini, sampai saat ini hanya G-Shock yang punya. Jadi hati-hati ya buat kalian, karena ini sebetulnya palsunya udah beredar banyak di pasaran, dalam berbagai tipe, tapi tetap dari segi fisik, warna, bahan, berat semuanya uh, sudah terlihat ya bedanya tanpa harus kita mengarah ke cara kerja modul jadi buat kalian yang mau beli di offline atau online di berbagai tempat atau e-commerce hati-hati jangan tergiur barang murah Jangan tergiur murah, lalu tiba-tiba lihat foto kelihatannya oke, terus kalian beli. Aku sama sekali nggak saranin, sebelum kalian beli mending kalian cari tahu dulu perbedaan asli dan palsunya. Semoga video yang aku buat beberapa waktu lalu untuk membahas asli palsu itu bisa membantu kalian yang masih benar-benar akan... Atau mungkin baru suka jam tangan dan akan memulai atau ingin mengoleksi jam tangan ya. Jadi ini aku share ya. Kali ini yang aku share sekarang adalah salah satu G-Shock Master Series yang termasuk Best Selling. Mad Master GG1001A3 Asli, palsu, asli, palsu, ayo. Asli, palsu, asli, palsu, palsu, asli. Oke, dari pembahasan berikut, semoga membantu kalian dan kalian yang udah memiliki tepi ini pasti udah tahu lah sekali lihat ya. Oke, demikian pembahasan asli palsu Master GG1000.